Halo semuanya ketemu lagi di channel ini tapi tapi tapi kali ini kita nggak mau pesan dulu sih, sih. ini informasi penting dimana uh, saya ingin menceritakan kronologinya uh, bertemu dengan pemberian teman-teman ini sebelumnya aku mohon maaf karena uh, paket ini sudah lama ada di atas meja saya, meja kerja ya udah lama banget cuman karena saya waktu itu terbentur editing terus banyak hal yang harus mengharuskan saya ke koma aku udah ngomongin terbata-bata sorry sorry, untuk capek, oke okay? next jadi terbentur editing, terbentur apa segala macam hal yang harus diselesaikan dengan ketik-ketik dan sebagainya mewajibkan saya, yuk aku wajib sih, mengharuskan saya di Labkom jadinya tidak berkutat di area meja kerja sama sekali. Gitu. Dan saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih, koyo eh, ini lama terlalu untuk lama ya baru akhirnya di ditanggapi. juga ya yes, begitulah jadi saya mengucapkan terima kasih untuk Silvana Silvana yo untuk nama lengkapnya nanti tak tuliskan di sini terima kasih banyak anakku yang udah perhatian perhatian banget sampai ngerti detail-detail kecil tentang hamba ini keren keren keren thank you so much dan bertemulah saya dengan bungkusan pink ini itu pun dikasih tahu sama Bu Mas Buha Bu Uca tetangga meja kerja itu deketan sama Bu Uca jadinya saya diberitahu Bu Uca tentang hal ini sebenarnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya nah bungkusan pink ini ternyata berisikan uh, sebuah hal yang sangat indah bagi saya dan aduh aku waru-waru-wari membahasnya le ini dan Ucapan begininya kelihatan enggak? Oh, terlalu pada enggak? kok oh, enggak? Tak bacain ayo, tak bacain ayo. Happy birthday, Bunda. Aku dari murid-murid kesayanganmu. si pink ya, ikinet pink. Like, Kak, ketok iyo kena lampu soalnya. Pink ala-ala Valentine, gimana? Jangan anak the best the best of the best kemudian oh no kejutan yang lebih besar mana ternyata adalah pet. oh my god this is beautiful oh no. dan itu adalah dan maaf Yusuf, eh banget aku kan ngadar, tak kira itu malah barangnya Nanda yang diharuskan diambil ketika beliau hadir, ngono jadi aku nggak berani megang-megang apa apa yang bukan milikku ngono pertama nih tapi karena sudah dikonfirmasi ternyata ini untuk saya thank you so much, I love you so much see you, makasih ya, thank you thank you, selamat salam buat ayah dan bunda di rumah dadah indah banget thank you thank you oh ya lupa dan untuk doaku ke anak-anakku semuanya iki tak taruh saya ya tak letakkan di sini ya semoga anak-anakku semuanya sehat selalu terus bisa menjadi anak yang bisa berbakti ke orang tua ke negara ke agama dan lain sebagainya menjadi anak-anak yang baik Masa depannya cerah, gemilang semuanya Seperti semboyan kita di Akrom Thank you banget untuk perhatian Untuk care, thank you di hati, di hati kecil manusia Kadang rasa care itu kecil banget Tapi kalian menunjukkan dengan banyak hal yang seperti ini It's, Aku nggak masalah untuk gimana-gimana Bu, nanti maaf ya kurang besarnya No, no, no, no Yang penting care Peduli ke orang lain Gitu ya, Please.